Hello geng, good morning guys, jumpa lagi dengan saya, Rachel. Hari ini kita sepedaan sama teman-teman SMP ya, lama ya nggak Anda kapan ketemu dengan teman, -teman SMP? Oke, okay. kita jalan-jalan di sepedaan di, di daerah Bintaro, Bintaro Loop, dan berlima kebetulan dengan selling oke okay, enjoy ayo ikutan sepedaan tetap sehat tetap semangat enjoy akan menikmati selamat menikmati sampai jumpa tetap semangat tetap sehat Terima kasih oh mau ganti per ya kayak waktu zaman kita smp aja ya kan per <SILENCIO> pernya dibuka ya bang <SILENCIO> ini sekarang selfie bisa ini ada gimbalnya jadi dia tetap stabil baru pernah dipakai bot sepeda ini <SILENCIO> Tadi aja pas berangkat mikir Cobain lah di sepeda Tolong, dimana? Oh, enggak, udah bisa kongsi. Oh, <laughs> ya kita buat. Kita buat karangan motor Honda Indonesia. <laughs> Akhirnya, kita melengkapi satu loop. Sebelumnya ada ada buruh yang uh, menggelegar Jadi kita bilang wah saat di sekitar satu putaran untuk pulang Jadi kita kembali ke tempat kita di ke palm tree Uh, ternyata nggak berasa ya di emerald uh, emerald emeral, emeral, emeral palm ya nggak terasa itu sudah menempuh 11 km Kita Start jam setengah, dunia, setengah lima dan jam enam lewat yang lewat rumah, rumah, rumah, rumah setengah itu kita telar, santai lagi di sini, kemudian kita uh, rapi rapi sepedanya, kita ngobrol dulu uh, di dalam, selamatan, dan yang ngobrol-ngobrol-ngobrol santai, lucu-lucuan, uh, senang-senang lah, uh, minyak kita cerita masalah guru lakukit atau SMP lah ya yang ini teman-teman SMP semua dan kebetulan tiga-duanya yang, tiga -tiga yang, yang uh, lebih dominan uh, tapi kita SMP ya. oke okay, friends enjoy tetap sehat, tetap semangat olahraga apapun yang anda pilih jangan lupa lakukan itu dengan orang-orang yang dan anda supaya mereka juga uh, sehat dengan keluarga dengan tenang, teman dengan siapa Oke okay? enjoy it. tetap sehat tetap bahagia karena bahagia itu adalah keputusan kita bukan tergantung kalian Terima kasih sudah menonton jangan lupa like subscribe dan share sampai ketemu lagi sampai jumpa